yang membahas tentang busur-busur atau edge alias sisi yang disatukan dalam directed graph yang membentuk suatu jalur terpendek antara suatu titik dengan titik lain atau antara sumber dengan tujuan awal ada empat hubungan antara titik-titik ini yaitu a pairs, shortest path, all pairs, shortest path yang ketiga ada jarang antara suatu titik dengan semua titik-titik lain yang keempat adalah jalur terpendek antara suatu titik dengan titik yang lain yang melewati beberapa simpul alias edge. Nah, salah satu algoritma yang digunakan dalam shortest path problem ini adalah algoritma Dijkstra atau Dijkstra algorithm. Nah, apa itu Dijkstra algorithm? Dijkstra algorithm ini ditemukan oleh Edgar Dijkstra. Algoritma Zikstra ini adalah algoritma pencarian dimulai dari titik awal ke titik lainnya pada sebuah director graph dengan bobot-bobot sisi yang bernilai positif Nah, kalau disadul dari Wikipedia Algoritma Zikstra dinamai menurut penemunya Edgar Zikstra seorang ilmu komputer ilmuwan komputer adalah sebuah algoritma rakus atau kudid di yang dipakai dalam memecahkan masalah shortest path problem untuk sebuah graph berarah atau directed graph dengan bobot-bobot sisi yang bernilai tidak negatif bagaimana algoritma itu secara umum, urutan logika algoritma ini adalah sebagai berikut pertama, bernilai bobot cara untuk setiap titik ke titik lainnya lalu set nilai 0 pada not awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Dua, Set semua not belum terjamah dan set not awal sebagai not keberangkatan. Dari not keberangkatan, pertimbangkan not tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Nah, yang keempat, setelah selesai mempertimbangkan antara jarak terhadap not tetangga, Pandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set not belum terjamah dengan jarak terkecil dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan. Selanjutnya, Then lanjutkan dengan kembali ke step 3 Nah, maybe it's little weird and it's little hard, but Yes, I will give you a simple more example. Sebelum sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih simple dalam algoritma Dijkstra ini, bagaimana cara kita menentukan nilai minimal dari dua titik dua titik H sehingga kita bisa membandingkannya. Nah, guna menentukan nilai minimal dari dua jalan, kita harus mengetahui nilai tujuan kita. Lalu nilai daerah asal dan kos alias harga sisi yang dilewatinya. Nah, sehingga kita menggunakan rumus min dalam kurung depth value atau nilai tujuan kita. Koma, market value atau nilai daerah asal dan cost edge weight alias cost sisi atau harga sisi. Sampaikan di slide sebelumnya, saya akan lebih secara lebih tidak menjelaskan step-step tersebut dengan bentuk tak seperti ini. Dengan bentuk seperti ini kita disuruh untuk mencari jalur terpendek dari titik A ini dengan warna merah. Lewat mana sih? Lewat mana? Untuk bisa mencapai titik tujuan kita. Untuk pertama, kita harus membuat tabel dulu. Nah, bentuknya tabelnya adalah kolom-kolom seperti ini. Nah, banyaknya kolom yang akan dibuat itu ditentukan oleh banyaknya not atau titik. Karena di sini ada 4 titik. 1, 2, 3, 4 kolomnya ada empat. Nah, lalu posisi saat ini adalah maksudnya uh, sudah sampai manakah kita? Karena nanti karena tengah, tengah perjalanan kita nanti kita juga menentukan jalan. Kita jalan tidak langsung dari A langsung sampai D itu jelas tidak. Kita harus melewati B atau C dulu. Jadi kita sudah sampai titik mana? bagian ini uh, kita harus memberi nilai not-not ini pada tahap awal ini sekarang pada tahap awal dan kita ada di posisi saat ini A. untuk nilai titik-titik yang belum terjamah atau belum kita lalui atau belum kita tempati maka kita akan memberinya tahingga. Kenapa tahingga? Karena bandingkan yang paling sedikit. Sehingga kalau belum terjamah, Kalau kita bandingkan dengan angka berjuta-juta kalipun. Atau seribu atau dua puluh ribu atau satu miliar. Pasti akan lebih sedikit satu miliar. Pada si tahingga ini. Jadi titik A. Sehingga bcd Itu ada titik yang belum terjamah. Update nilai up. CD dengan tak Nah, bagaimana dengan titik A ini? Jadi ini cukup kita beri angka 0. Nah, kenapa? Karena kita belum bergerak sama sekali. Kita belum menghabiskan kos atau harga yang harus kita keluarkan untuk perjalanan kita. Karena apa? Karena kita masih diam di tempat. Kita masih ada di posisi saat ini, ya ini A. Nah. Lalu, Lalu. Main ini adalah Basenya, membandingkan nilai-nilai jadi ada dua nilai yang akan kita bandingkan yang pertama A, harga sampai tujuan kita lalu yang kedua adalah B, kos jadi harga untuk jalan, kita bisa analogikan dengan berapa liter sih, bensinnya akan kita hamiskan, atau berapa kilometer jaraknya kalau mau masuk ini Seperti tol ya Bayar berapa sih Nah itulah maksud saya Cost atau harga jalan Yang harus kita Keluarkan Untuk bisa melalui Note ini Misalnya not ini 5 ya Kita keluarkan nilai 5 Lalu C adalah Nilai posisi awal kita Jadi dari titik A ini Kita harus Dengan titik paling dekat Ada titik C dan ada titik B. Semua itu harus kita identifikasi satu-satu. Mulai dari kita akan deskripsikan dulu, titik B ini. Titik B ini ternyata mempunyai kos 5. Karena kita belum jalan semua kali sekali dari titik A. Maka nilai kos awalnya adalah nol. Karena tadi nilai A adalah harga sampai tujuan kita. Harga maksudnya. Ya, harga sampai tujuan kita. Sebelumnya maksudnya. Dibandingkan dengan kos harga jalan yang ditambah. Dengan nilai posisi awal kita. Jadi. Kita isi nah mari kita mari kita tebak untuk yang di sini akan kita isi apa harga kos sebelumnya kan karena kita sudah update nilai P itu adalah tahingga nah, kita gunakan tahingga ini tahingga lalu karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya kita belum mampikan sama belum mengeluarkan harga Sama sekali dan yang kita keluarkan adalah 5. Maka 5 tambah 0 yang sama dengan 5. Nah, dari kedua nilai ini min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah maka yang dipilih adalah lima tentu saja. Karena lima lebih kecil daripada hingga. Maka kita lihat nilai pada tabel B ini dengan A5. Nah, apakah sudah selesai? Tentunya belum. Masih ada beberapa hal. Yang akan kita Ada masih beberapa ada Satu titik lagi ternyata. Yaitu titik C. Nah, titik C ini. menghabiskan cos 10 dan sama seperti tadi kita belum bergerak sama sekali yang mana 0 maka kita harus mengambil dan membandingkannya sini 10 tambah kalau karena sama seperti tadi jadi, C itu masih maka Kita taruh angka di sini. Dan lagi-lagi. Hingga jika dibandingkan dengan 10. Masih sedikit 10. maka Kita taruh angka di sini. 10. Nah, ini bagaimana sih cara membaca tabelnya? Ini maksudnya dari A ke B. Itu membutuhkan nilai 5, dengan dari A ke C, itu membutuhkan nilai 10. Atau kalau kita mau baca dari awal, nilai A ke B itu masih tak hingga, karena kita apa? Karena kita belum bergerak sama sekali. Itu pula dengan nilai C dan D. Nah, Sehingga dari kru ini kita bisa mendapat Apa sih nilai C yang ini? nya nilai C itu adalah tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena nilai kita masih belum ada jalan untuk bisa sampai sana. Mungkin kalau ada jalan di sini langsung kita bisa kasih tahu, dan mungkin bahkan jadi jalan terkait ya, tapi Sayangnya itu tidak ada di dekat kita, kita masih harus melewati titik B dan titik C yang nilai masih diupdate dengan angka dan nilai. Oh ya sehingga kita bandingkan lagi. Mari kita bandingkan nilai, nilai ini. 5, 10, dan nilai Sehingga tentunya sedikit 5. Sehingga kita milih nilai 5 dan kita milih bergerak dari A ke B nilai kos 5 tak ada di posisi sekarang adalah b. Oh ya untuk nilai a kita tidak usah re kan karena itu nilai yang lalu, nilai yang sudah kita empati jadi kita bisa langsung copy saja di bawah. Mungkin bisa kalian lanjutkan sendiri jadi yang dari saya Oke, jadi lanjutannya adalah seperti itu kalau kita lanjutkan terus dan kita mencari nilai sampai ke bawah maka kita akan menemukan cara terpendek dari titik A ke titik D adalah membutuhkan paling minimal antara 18. nah penerapan dari algoritma ini antara lain adalah pada pada map di google map waze atau gps kalian untuk mencari uh, jalur terpendek antara misal rumah sampai pasar atau rumah sampai sekolah Anda. Nah, tak hanya itu suatu spot problem ini sudah digunakan dan diterapkan pada seperti jaringan internet dan ya masih banyak masalah komputer-komputer lain so maybe that's enough from from me so uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I will see you next time.